saya di bawah tapi aku sembarang sembarang bisa dimakan, tapi artinya balik jaga di pengirung lima barang-barang yang Karena ada pagi dan pagi enam empat, enam empat, enam empat, enam empat, enam terus enam empat, enam empat, enam empat, ya empat, enam omah, ya latar mari empat, enam empat, enam empat, menekan empat, tadi berapa kata nanti pernah nggak menemui penumpang yang ya ibarat cerewet atau gimana pak? pernah tinggal lari juga pernah si ini saya, saya pacer pasar pacer lari tidak dibayar tidak dibayar pernah <tuh> ya masalah penumpang itu tapi kan ini eh, nih motor itu daripada luak baca luwes murah luak motor jadi saya ikut ro anu saya olah-olah Oh, naga diterima, terima Tapi saya rezeki itu, tetap sakan Rezeki, datang dengan sendirinya, Kata-kata gini, mari ini Bayang sunah di sini duitku, siapa dia tahu bulan itu? Harus yang ini saya yang Terus, anu mbak, nyumbang saya mungkin? Setiap hari ini aku jenengan angsal penumpang pinter. Kata-kata kosong. Nante. Ya, ya, Nante ngeblong cobalah. <hih> Dengan situasi yang kayak ini, pandemi ini, tidak kosong. Terus paling rame ngantos tiang pinter olehnya boten terminal iki surti terminal terminal Pak oh Bu Pak rata-rata setiap hari rata-rata ini berapa per Julek bisa, rata -rata, bisa. Ya, kalau terbanyak pak. Eh. Yang terbanyak nyampe berapa pak? Paling 100, seratus, paling. Banyak. Tapi satu bulan sekali belum tentu. <tuk> ada. Belum tentu dapat 100 <tuk> nih. <tuk> belum tentu. Lo niku seratus niku angsal duki narik nopo Angsal duki. Perolehan dalam satu hari. Terus meneng meneng ngonok, sehingga ke air ceking <tuk> Narik kata nanta itu. Paling PP saya ke situ saya katakan nah. tapi ini masalah tangan terima terus selama ini, ya saya tamal... kebutuhan rumah tangga Alhamdulillah cukup Menung... rumah saya cukup kata ukuran duit kurang ya kurang 10 dengan cukup ini uangnya bukan, mau sepura Mau Mau Ya, mau Kuncinya apa, Pak? mau yang anak putu. Tapi gitu, Pernah nggak pernah paling berat kan, rumah saya cukup, bukan rumah, saya cukup. Jadi rumah saya, aku pandang, benar -benar saya, rumah saya cukup. Sulit dilakoni banyaknya. saya daripada saya biasa mongcoba narik becak nih ini kan becak, sing ngawe bentor, kadang sing namun mesin-mesin ini kula Jenengan si manjal. Ini sabar. sampai sabar Sabar Temen. ini pola. pola jula, ngasir, petang, delapan puluh empat, mutmainah, itu motor, tapi di wajibnya becake wong mangan oleh